kegiatan apa akan untuk <S�ukra> Eh, eh <Motohu. sukra> selamat orang Tabur situasi aman dan ya aman terima kasih jadi Saudara dengan penolongan dan pengerahan dukungan oleh Ya, Bapak, Ibu hari ini, yang kami mengatakan, akan kami mengatakan diri, kami akan dan memadakan diri, kami akan